Sebelum menonton, perlu subscribe dulu kanku. Semoga bermanfaat videonya. Let's go, DJ. Ya, itu sudah Udah, sudah Udah. Enggak orang ini jalan. Biar dari Duh, biar Pak Bos, nasib ini Loh Apaan raja tarik kau mat, gaya mat, aku nah, masalah mat Isek, oh, larat lagi